mau naik mobil-mobil ya nak ya Mau naik mobil-mobil enggak Ya tapi mobil, mobil belum datang Jadi kita sembuh minum dan makan dulu Ya bang ya 99 Kuba untuk Bang Zapran naik mobil-mobilan remote ya Hooray, kita udah sampai di Masjid 99 Kuba kita jalan-jalan dulu ya terus kita lanjut bawa Bang Zapran untuk naik mobil-mobilan remote Ikut kita ya Mau naik mobil remote. Ini dia mobilnya. Zafran. Zafran. Zafran. Mau naik mobil remote, Nak? Mau? Mau? Mau mobil remote? Mau naik. Mau naik mobil remote. Mama tanya dulu. Eh, Zafran. Zafran. Mau naik mobil remote, Nak? tanya, hmm. Oke, kita tanya mbaknya dulu ya. biar remnya berapa? dulu pegang oh, ya okay. ya ini cara pengoperasian mobilnya mobil remotenya kalau kalau ini Tajak, bajak, tajak bajak, bajak, bajak, stir bajak, bajak, bajak, pegang. begem. Gimana ah, eh, mobil, pegang. Tidak, Motor, pegang. Pegang Mobil ini. Terima kasih dan di undur maju lagi ah Ih, ada suaranya Zafran Pegang setirnya Xin dulu trước dulu xin cháu dulu dulu oke okay. Waktunya sudah sampai Waktunya sudah sampai Sudah selesai Turun Turun nak Sampai Pengangannya tau <tuh>, sudah. sudah nak sudah. sudah mau pulang mau hujan Ayo Ayo turun Ayo ayo besoknya besok lagi nak sama kayak besok lagi nak ya Ayo dulu pergi dulu balik minum dulu minum dulu ada minum nggak kalau ayo Saya pergi balik minum dulu di see you next video jangan lupa like subscribe dan bunyikan tombol loncengnya ya ikuti terus konten kami